Dan ingat kuyak puasa Ramadan adalah wajib. Jangan sampai ada di antara kita di antara kita yang tidak melaksanakan melaksanakan bulan Ramadan dosa besar. Begitu besar dosanya sehari bulan Ramadan tidak bisa diganti dengan puasa seumur hidup karena begitu besarnya dosanya orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka mari kita doakan jika ada di kiri kanan kita, tetangga kita, ada orang yang sering meninggalkan puasa di bulan Ramadan Semoga Allah ampuni mereka dan Allah berikan kesadaran. Sehingga di Ramadhan yang akan datang mereka menjadi ahli puasa. Itu yang kita rindukan. Karena dosanya sangat besar.